Rekan-rekan uh, media yang saya hormati, selamat malam dan semoga teman-teman semuanya uh, dalam kondisi sehat walafiat. Well, Rekan-rekan media, alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa setelah melalui upaya yang sangat keras dan cukup lama, maka pada hari ini kita berhasil mengevakuasi 9 orang warga negara Indonesia dari kota Chernihiv proses evakuasi ini sangat-sangat-sangat tidak mudah. Setiap hari, selama kurang lebih 22 hari, upaya untuk mengevakuasi para WNI dari Chernihiv terus dilakukan. Namun baru hari ini, mereka berhasil dievakuasi melalui jalur Kiev, kemudian ke Lviv, dan kemudian menyebrang ke wilayah Polandia. Berbagai skenario dan jalur evakuasi yang kita buat terus uh, uh, perlu dilakukan adjustment hampir setiap hari. Tentunya adjustment ini dilakukan karena situasi lapangan yang terus berubah. Dan Alhamdulillah sembilan warga negara Indonesia tersebut saat ini sudah berada di zona aman. Jika dihitung dari Chernihiv sampai ke Levith, total perjalanan yang ditempuh oleh para WNI adalah sekitar 15 jam. Dan antrian panjang terjadi kembali di perbatasan. Oleh karena itu, press briefing yang rencananya... Kita lakukan pada pukul lima tadi, harus ditunda sampai pukul 19.30. Dan saat ini mereka juga masih berada di dalam mobil bersama dengan Direktur PWNI. Kita ingin memastikan bahwa mereka sudah aman, sudah berada di zona aman. Rekan-rekan, setibanya nanti di Warsawa, seluruh WNI akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum kembali menuju Indonesia yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Maret menggunakan pesawat komersial. Direktur PWNI Pak Yuda dan rekan-rekan WNI dapat menyampaikan informasi lebih detail kepada rekan-rekan media setelah saya sampaikan pembukaan ini dan sebagai informasi teman-teman untuk memperkuat tim KBRI, Pak Yuda telah dan terus berada di Levif sejak kurang lebih 15 hari yang lalu. Teman-teman media yang saya hormati, dengan telah dievakuasinya 9 warga negara Indonesia dari seratus tiga maka 133 warga negara Indonesia telah dievakuasi dengan selamat dari Ukraina. Dengan demikian, seluruh proses evakuasi sudah dapat dilaksanakan. Terdapat 23 warga negara Indonesia yang memilih tinggal di Ukraina rata-rata karena alasan keluarga. Selain itu, 9 staf esensial KBRI saat ini berada di kota Lviv. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras bahu-membahu dalam membantu pelaksanaan evakuasi WNI ini dan saya juga sampaikan terima kasih atas kerjasama dan kesabaran teman-teman WNI sembilan WNI karena tanpa kerjasama dan kesabaran mereka tidak mungkin evakuasi ini dapat kita lakukan dengan selamat demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan sekali lagi Alhamdulillah Puji syukur bahwa saat ini sembilan warga negara Indonesia dari kota Cernihif sudah berada bersama kita di zona aman untuk selanjutnya, saya persilahkan Direktur PWNI dan teman-teman WNI, WNI Eva Kues untuk melanjutkan sekiranya ada hal rinci yang ingin disampaikan. Terima kasih. Terus jaga kesehatan. Pak Yuda silakan. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Menteri Luar Negeri. Pak Kepala BDP, teman-teman media, alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan disa oleh Ibu Menlu bahwa kita semua telah berada di zona aman, kita baru saja melewati border di Polandia. Ya, bersama kami hadir juga teman-teman evaku ada Pak Iskandar di sini, ada Pak Agus, ya kemudian ada Mas Raga. Ada Mas Rian dan yang lainnya ada di mobil eh, sebelah. Ya, izinkan pada kesempatan kali ini kami ingin mengupdate kepada teman-teman media semua mengenai langkah-langkah evakuasi yang sudah kita laksanakan. Untuk kemudahan saya coba paparkan. Uh, ini adalah perkembangan situasi terakhir yang ada di Ukraina, sebagaimana diketahui bersama bahwa pasukan Rusia terus berusaha mengepung dan memutus kota Kiev, ya, namun tetap mendapat perlawanan dari pasukan Ukraina. Uh, pada tanggal 17 Maret yang lalu, uh, otoritas tempat Cernyiv juga melaporkan adanya serangan yang dilakukan oleh pasukan Rusia yang mengakibatkan 53 korban jiwa. Lalu pada pagi tadi hari juga ada serangan misil dari Rusia yang diarahkan di sekitar bandara Kota Lviv. Nah ini adalah proses evakuasi uh, 9 WNI kita dari Chernihiv. Sebagaimana kita uh, ketahui bersama bahwa teman-teman yang ada di Chernihiv ada 9 orang ini uh, sejak awal memang terjebak ya, uh, ketika serangan Rusia dilakukan pada tanggal 24 Februari yang lalu sesuai dengan rencana contigensi sebetulnya ketika terjadi serangan seluruh WNI kita kita minta dapat berkumpul ke KBRI kita yang ada di Kyiv ya, namun teman-teman eh, 9 orang yang ada di Chernihiv tidak dapat menjangkau ke Kyiv ya, sehingga mereka terjebak eh, hingga eh, kemarin nah, kemudian sejak saat itu berbagai macam skenario evakuasi sudah kita siapkan ya, baik itu Menuju ke utara, ke ala Biraus, maupun ke arah selatan. Memang prioritas utama kita tentunya adalah keselamatan, teman-teman WNI semua. Itu yang menjadi uh, patokan utama kita. Ya. Pergerakan evakuasi tidak akan kita lakukan ketika situasi tidak aman. Prioritas tetap kepada keselamatan teman-teman WNI semua. Oleh karena itu, waktu menunggu, menunggu, Mendapatkan window yang aman ya, kepada bagi proses evakuasi itu memang memerlukan waktu yang lama. Kalau kita hitung sejak tanggal 24, maka ada 22 hari yang kita perlukan untuk mencari kesempatan yang aman untuk bisa melakukan pergerakan evakuasi. Komunikasi, koordinasi intensif juga kita lakukan uh, di uh, berbagai pihak yang ada di Ukraina ya untuk memastikan bahwa seluruh proses evakuasi dapat kita lakukan dengan aman ini timeline evakuasinya ya, pada tanggal 14 Maret ya teman-teman dijemput uh, dari pabrik tempat mereka bekerja yang selama ini menjadi safe house mereka menuju ke bunker yang ada di pusat kota lalu pada saat itu sebetulnya kita sudah uh, mengupayakan untuk agak ada evakuasi namun Kemudian ada curfew di kota Kiev karena Kiev itu menjadi salah satu jalur evakuasi kita terjadi uh, curfew yang uh, baru akan dicabut curfew tersebut pada tanggal 17 Maret. Ya. Nah, ketika curfew dicabut pagi hari tanggal 17 Maret uh, pukul 9, rombongan berangkat uh, dari Chernihiv menuju ke Kiev. Ya. Kemudian pada tanggal eh, pada jam 14:20 uh, teman-teman dapat tiba di Kiev. Ya. Kemudian kita bawa menuju ke Lofif ya, dan tiba di Lofif pada pukul 00.20 dini hari pada tanggal 18 Maret. Nah, Kemudian setelah itu kita inapkan dan pada tadi jam 11 waktu Lofif kita berangkat menuju ke perbatasan dan Alhamdulillah beberapa menit yang lalu kita sudah bisa melewati perbatasan di Polandia, di Herbeni. Dan alhamdulillah kita semua sudah tiba di zona aman yang ada di Polandia. Ini update terakhir, sebagaimana kami sampaikan dalam press briefing sebelumnya. Semua gambar yang ada dalam warna hijau ini adalah warga warga kita yang sudah bisa kita evakuasi keluar Ukraina. Yaitu di awal itu ada di Kharkiv ada delapan orang, kemudian di Dnipro ada dua, Odessa ada tujuh, Chernivtsi ada satu. Di Ivano-Frankivsk ada dua dan yang terakhir ada di Kiev sembilan semuanya sudah bisa kita keluarkan dari Ukraina. Yang ada di Polandia saat ini yang ada di Warsawa uh, di wilayah Polandia adalah dua orang WNI yang kita bisa evakuasi dari Denipro namun karena karena mereka uh, positif COVID sehingga belum bisa kita pulangkan ke Indonesia mereka sudah ada di Warsawa sejak tanggal 11, lalu sembilan uh, WNI kita yang ada dari Chernihiv yang sudah masuk ke wilayah Polandia, ada 9, jadi total ada 11 WNI yang saat ini ada di zona aman di Polandia. Insya Allah, segera setelah kita melakukan pemeriksaan kesehatan kepada teman-teman, tanggal 20 nanti kita akan pulangkan ke Jakarta menggunakan pesawat komersial dan insya Allah tanggal 21 akan tiba di Indonesia. Jadi, ini adalah statistik terakhir kita Jadi dari total 165 WNI kita. Makanya, setelah uh, kita upayakan kembali ke Indonesia, ya, total ada 133 uh, dalam upaya evakuasi sudah 0, sudah nol, dan ada 32 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina. Ya, dimana uh, 9 diantaranya adalah staf esensial dan keluarga dari KBRI Kiev. Ya dalam hal ini tentu KBQ tetap uh, menjalin komunikasi dengan weni wni kita yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina untuk memantau kondisi mereka demikian teman-teman uh, media yang dapat kami sampaikan uh, selanjutnya mungkin dalam kesempatan yang baik ini uh, kami mengundang uh, Mas Iskandar mungkin ya untuk bisa sharing juga kepada teman-teman media mengenai uh, proses evakuasi yang sudah dilaksanakan terutama Kondisi yang mereka hadapi selama di Jani. Silakan, Mas, Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kemarin tanggal 17 Maret 2022, alhamdulillah kita semua 9 orang sudah bisa keluar dari journey. Tak lupa saya ucapkan terima kasih beribu terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepada Ibu Menlu Retno Marsudi kepada Bapak Duta Besar Rikif Pak Gofur Dharma Putra untuk Dubes Republik Indonesia di Warsawa Ibu Anita Luhulima untuk Bapak Direktur Perlindungan WNI Pak Juda Nugraha, e, juga untuk ke Bapak Kepala BIN Pak Atan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya e, mungkin tanpa kerja keras Bapak dan Ibu-ibu semua kami tidak ada di sini. Saya mewakili teman-teman, juga keluarga di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika selama ini kami banyak menyusahkan, banyak merepotkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian saya rasa uh, ucapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Iskandar bisa ceritakan gimana kondisi selama di Chernivik. Selama di Cernif itu memang ya kita itu pak ya benar-benar prestasi banget pak. Macam e, mana siang malam bom nggak berhenti berhenti kan. Juga kita merasa udah dekat. De dekat dengan maut lah tapi saya sangat bersyukur karena kan selama kami itu di sana ada bapak bapak dari kemlu dari bapak atan dari kbri Kip selalu mendampingi selalu mensupport memberi nasihat memberi masukan agar kami itu tenang jadi kami nggak merasa sendiri gitu alhamdulillah uh, saat ini memang di cernikit memang luar biasa empat hari terakhir itu memang betul-betul gawat listrik sudah nggak ada air juga nggak ada ditambah lagi kemarin kami pulang dapat kabar pabrik kami sudah kena bom di belakang yang sebelumnya bikin tempat kami sembunyi itu sudah kena bom pak jadi alhamdulillah terima kasih mungkin udah ditakdirkan kalau kita itu keluar sehingga nggak terhindar dari musibah itu pak gitu demikian Pak Riza teman-teman media yang dapat disampaikan dari lapangan terkait dengan proses evakuasi kita dan juga tadi sedikit sharing dari Mas Iskandar terkait dengan kondisi mereka selama di Jenif. Demikian kami kembalikan kepada Pak Riza. Ya, makasih, uh, Mas Yuda. Uh, sekali lagi tentu kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman dari Sernihif, sudah berada di zona aman. Tentu semua berdekat kerja keras semua pihak dan doa dari kita semua. Uh, alhamdulillah sekali lagi apa namanya semuanya sudah selamat. Uh, safe uh, flight teman-teman semua, jaga kesehatan uh, untuk kembali dan kita tunggu kehadirannya di tanah air, Insya Allah bisa bertemu dengan keluarga. Demikian, uh, Kang Yuda, teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas apa, partisipasi dan kehadiran uh, pada kesempatan press briefing pada malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, uh, semangat teman-teman uh, yang akan segera kembali ke tanah air dan bertemu dengan keluarga. Salam sehat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.